Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, sehat warah selalu Rezeki lancar untuk kita semua Ketemu lagi bersama channel youtube Moman Black Kali ini akan berburu Tugu Garuda Pancasila Yang ada di desa Atau kelurahan Blukon Kecamatan Lumajang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 Oke, okay, ini dia kita sudah berada di Tugu Garuda Pancasila daerah Makam Blukon ya. Kesana ke selatan itu ke arah Denok. Kemudian yang sini ke arah barat ini ke Boreng. Kemudian di sini ke arah Timur menuju ke Dawuan, ya Dawuan Wetan. Mari kita mulai mereview tugu Garuda panjaisilanya yang ada di daerah makam Lukon ini. Ini Dia cukup bagus dan klasik ini. Sepertinya kuno. Ini entah gambar pahlawan siapa ini. Sepertinya Sultan Hasanuddin mungkin. Untuk lambang-lambang silanya ini. Padi dan kapas juga kepala banteng Sudah tidak timbul lagi Untuk bintang Rantai dan pohon beringin masih timbul Untuk tulisan di atas Masih timbul semua ya Ketuhanan yang maha esa Kemanusiaan yang adil Dan beradab masih lengkap persatuan Indonesia juga masih lengkap kemudian ini yang keempat ini ya, ada yang hilang itu N -nya. untuk yang lain masih lengkap ya cuman lambang silanya aja dan ini juga yang S hilang masih cukup bagus sih menurut saya karena berada di daerah makam mungkin orang-orang sekitar sambil nyekar sambil ikut merawat ya dan menjaga cukup unik ini di daerah makam pertigaan makam yang di tempat lain itu ya pertigaan tapi bukan makam kebetulan aja ini ada di pertigaan makam bagus di bawahnya model kayak ada pagar gitu ini jadi saya cukup sekian dulu teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat selalu Rezeki lancar untuk kita semua